Anak pernah tanya, anak pernah dengar bahwa anak itu lahir fitrah beragama Islam. Dan yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya karena kurang mendidiknya. Kakak saya saat berusia dewasa akibat dari pernikahan dia murtad ikut agama suami. Jadi kakaknya murtad ikut agama suami. Apakah masih disalahkan orang tua apabila anak tersebut menjadi Nasrani setelah dewasa. Dan saya sebagai adiknya merasa bahwa orang tua saya cukup memberi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Tergantung kalau orang tua sudah berusaha menyampaikan, menasihati... ...anaknya murtad itu di luar kemampuannya. Tidak ada masalah. Yang penting dia sudah nasihati. Yang penting dia tidak ikut andil dalam mendukung pernikahan tersebut. Nabi Nuh anaknya juga apa? Kafir. Nabi Nuh istrinya juga kafir. Nabi Lut istrinya juga kafir. Dia sudah dakwah, sudah. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, kenapa... Putrimu jadi murtad, kita bilang sih kita sudah berdakwah ya Allah. Saya sudah tegur, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim ustadz. Ya? Tapi dia tetap tidak kembali. Itu berarti hidayah di tangan Allah Subhanahu SWT. Tetapi anti sebagai adik atau antum sebagai adik, jangan pernah putus asa. Kasih syubhat sama kakak hantu. <guluh> Cerita. Gimana? Kita dialog dong. Kamu kan pernah Islam. Coba dialog. Kasih syubhat dia enggak, dia enggak terima enggak apa-apa. Terkadang orang kena syubhat, pertama tidak terima, lama-lama terima. <laughs> dialog saja, dialog. Ada masalah dialog.